Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng apa kabar Kali ini saya harus mengalah dengan Gibraltar Asisten saya Yang pingin banget punya Peliharaan Bebek Dia merengek, geng Minta dibeliin bebek Oke kita coba tanya ya Berapa harga bebek ya. Ternyata Harganya satu pasang itu Rp18.000 Jadi ya untuk memenuhi keinginan Gibral, saya membeli satu pasang. Oke, kita suruh bungkus dan langsung jalan, geng. balik ke rumah. Hari ini hari Selasa, di mana Pasar Cianto berlaku tradisi hari pekan. Yaitu hari pasar dalam satu minggu sekali Di sini ramai dengan para penjual mingguan Mereka datang setiap hari pasar pada setiap minggu ini Hai, belakang rumah kita Ada penghuni baru ya kan Gibral Apa penghuninya bang? Ada bebek mau dilepaskan Ya bebek apa? Bebek kuning Bebek kuning, <laughs> bebek kuning. Ayo Gibral Kita mau lepaskan yes. up, up, up. Up. Ya, hampir nyangkut. hai, hai, hai, hai, up. hai, kita kedatangan tamu ini, Gibral Silakan dilepas. Ya. Bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hai bebek selamat datang. Darang. Iya.